Fakta Sungai Are di ben Swiss, tempat putra Rituan Kamil sempat menghabiskan waktu untuk berenang. Putra Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Emeril Han, dikabarkan hilang di Sungai Are, di kota Ben Swiss. Lelaki yang akrab disapa Eril itu diketahui hilang saat sedang berenang di Sungai Are, yang dikenal bersih dan indah. Menurut pihak keluarga Rituan Kamil, L.P. Nasmuzaman saat ini tim SAR sudah dikerahkan untuk mencari Eril, dan berharap ditemukan dalam keadaan selamat. Bahwa benar anak pertama kakak kami, Rituan Kamil, yang bernama Emeril Han Mumtaz atau biasa dipanggil Eril mengalami musibah di Ben, Swiss pada tanggal 26 Mei tahun 2022 siang hari waktu Swiss, ujar LP melalui keterangannya, kepada awak media. Hingga informasi ini disampaikan, pencarian sudah berjalan 6 jam, tanggal 26 Mei jam 23 waktu Indonesia Barat. Kami berharap Eril dapat ditemukan segera dalam keadaan sehat, ungkapnya. Sementara itu, mengutip situs ibu kota Swiss, BRN, Sungai Are adalah sungai terpanjang di Swiss, yang membentang sejauh 288 km dan mengalir ke seluruh Swiss. Sungai ini sudah diakui sebagai salah satu warisan dunia, dan tercatat di situs warisan dunia UNESCO. Mengalir di tiga sisi kota Bern, airnya yang berwarna biru kehijauan, sebening kristal, menjadikan sungai ini sebagai arena favorit bermain air bagi para perenang di musim panas. Berkat beningnya air Sungai Are, air ini berhasil mengubah kehidupan penduduk kota, dan menjadi ciri khas keindahan kota tua Ben, Swiss. Sungai Are juga memiliki arti dan rasa cinta khusus bagi masyarakat Ben. Inilah sebabnya mereka sangat menjaga dan berhati-hati memperlakukan air sungai dan alirannya. Apalagi sungai ini adalah kebanggaan sekaligus bisa memberikan penghidupan kepada warga di sekitarnya. Di abad pertengahan, Sungai Are memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar dari tentara asing. Sampai akhirnya jembatan dibangun di abad ke-19, dan menjadi akses para pendatang maupun masyarakatnya berpergian. Saat ini Sungai Are digadang-gadang sebagai The Urban Swimming Paradise, atau surganya tempat berenang masyarakat urban. Selain karena keindahannya, Sungai Are memang menjadi lokasi favorit warga dan turis untuk menghabiskan waktu menikmati keindahan Swiss sembari berenang. Sekian sejarah singkat Sungai Are, jangan lupa like, dan jika Anda suka dengan konten kami, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekian sampai jumpa lagi di episode unik lainnya.